Life out here I scream and it goes silent Peluncuran brand new Mitsubishi Mirage 2023 mengejutkan industri mobil dan diprediksi langsung akan mengambil alih pasar Honda Brio dan Toyota Agya. Peluncuran Mitsubishi Mirage 2023 baru dilaporkan membuat penjualan kendaraan saingannya menjadi hiruk pikuk. Lantas apa yang ditawarkan oleh new Mitsubishi Mirage yang menggegerkan dunia otomotif? All new Mitsubishi Mirage memiliki tampilan yang lebih baik, desain yang lebih modern dan kesan sporty yang khas. No no so hard, time, alone, Sekilas Mitsubishi Mirage 2023 anyar ini sangat mirip dengan saudaranya Mitsubishi Expander, Expander Daytime Running Light (DRL) dan fog lamp menjadi inspirasi desain anyar Mitsubishi Mirage. Lampu depan Mitsubishi Mirage anyar dengan pencahayaan yang berbeda dengan Expander menjadi contoh lain dari estetika pabrikan mobil asal Jepang itu. grill Mitsubishi Mirage anyar sebagian besar dibalut warna hitam glossy. Oleh karena itu, grill telah disesuaikan dengan dua garis merah agar tampilan All New Mitsubishi Mirage semakin meyakinkan, elegan, dan sporty. Pilar pintu serat karbon Mitsubishi Mirage yang serba baru mempertegas karakter mobil Jepang yang sporty namun liar, dan bagian belakang juga tampaknya tidak banyak berubah. Namun, versi pull lamp yang lebih baru memiliki skema warna hitam glossy, lampu led bergaya bar, dan elemen desain modern lainnya. Head unit layar sentuh dan desain stereo canggih yang identik dengan Expander hanyalah dua dari sekian banyak elemen teknologi tinggi modern yang ditemukan di kabin Mitsubishi Mirage baru yang bergaya. Panduan suara dan pengaturan cruise control dapat ditemukan di pemutar stereo kiri, tidak biasa untuk kendaraan sebesar ini. Performa mesin All New Mitsubishi Mirage 2023 ditenagai oleh mesin 1200 cm3 A92 MIVEC i3 yang dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau transmisi otomatis CVT 7 percepatan. Mesin ini menghasilkan tenaga hingga 77 tenaga kuda dan torsi 100 Nm. Membuatnya menjadi hatchback yang sangat lincah, All-New Mitsubishi Mirage 2023 dijual di Thailand dengan harga 474.000 baht atau sekitar 203 juta rupiah. Meskipun All-New Mitsubishi Mirage 2023 lebih mahal daripada saingannya seperti Honda Brio dan Toyota Agya, ia menawarkan ruang, teknologi, dan gaya yang lebih baik.